assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sahabat almera parabola di channel ini di almera parabola tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit hanya di almera parabola saya akan membagikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah dan video ini spesial buat salah satu viewer ya salah satu view yang ada di komentarnya channel Almera Parabola dan dia menyampaikan untuk dibuatkan tutorial bagaimana caranya input bisky atau memasukkan kode bisky di resipernya skybook A1 plus kebetulan beliau atau sahabat almera yang bertanya ini memiliki resiper jenis skybook ya dan kesulitan bagaimana cara untuk input bisky bisa dilihat di dalam video ini adalah tampilan dari receiver Skybook A1 Plus yang Almera miliki dan sudah ada kode biskey. Dan ini salah satu channel dari NBT ya di taikom 5 menunya di sini di network ya ada di edit ya dan ini sudah ada tampilan menu key nanti almera parabola akan rubah dulu ke pengaturan pabrik ya di dalam receiver sahabat bisa masukkan kodenya 04 kali apa melakukan pengaturan awal ya dan di sini proses untuk kembali ke pengaturan pabrik akan segera berlangsung skybook A1 plus background menunya pun sudah berubah ya nampaknya satelitnya pun sudah banyak sekali ya sudah banyak berubah masuk ke dalam menu pun sahabat lihat di sini sudah mulai ada perubahan dia kembali ke settingan awal dan tidak ada kode key edit ya di menu Network yang yang ada hanya Network confirmation online application PPTP, pud dan online update Nah bagaimana cara menampilkan key atau menu biskey? di receivernya Skyboard Untuk pertama kali menampilkan menu biski adalah sahabat masuk ke menu Network seperti ini lalu sahabat bisa tekan di remote menekan angka 9 seperti ini 9878. Biarkan proses ini berlangsung. Kita kembali lagi ke menu network. Nah, sudah mulai ada menu key edit dan menu untuk biskuit. Sudah ada, sudah tampil. Sahabat, langkah selanjutnya adalah sahabat Mas Tekan Key Edit. Dan sini ada beberapa tampilan, ya ada. Power View dan ada nih Power View kita back lagi ada BSK. Nah, di sini adalah kode-kode BSK yang tadi sudah Almera masukkan kode-kode bsk Tetapi akan Almera coba hapus kita tekan delete saja dulu untuk menghapus BSK-nya. Apakah yakin untuk menghapus? Sahabat bisa tekan yes. Baik, sahabat almera parabola semuanya sudah terhapus. Sebelum sahabat untuk memasukkan ke di biscuit, di receiver skybook begini nah, sahabat harus pilih dulu masuk ke menu channel. Di sini almera contohkan adalah channel dari Taiko 5 di nbt ya nah, nah channel ini membutuhkan kode bisky ya di transponder 4152 horizontal 12000 setelah sahabat pilih channelnya sahabat lalu tekan menu ini yang ada di remote sahabat tekan menu lalu sahabat masuk ke menu key edit lalu pilih bis dan tampilannya akan seperti ini lalu sahabat tekan tombol warna hijau yang ada di remote untuk menambahkan kode bisnya masuk ke menu key data lalu sahabat tekan ok dan tampilannya akan seperti ini ya Uh, ada kolom abjad dan angka sahabat langsung deret saja dengan menekan tombol warna merah seperti ini setelah semuanya dihapus sahabat masukkan kubinya contohnya adalah F E D 3 6 0 1 Oh maaf sahabat 6 0 3 1 B B 3 8 9 9 6 8 9. setelah kode ini sahabat input atau masukkan lalu sahabat tekan warna kuning yang ada di remote untuk menyimpan dan sudah tersimpan setelah tersimpan seperti ini sahabat bisa tekan exit atau tombol keluar akan ada perintah menyimpan lalu tekan ya yes saja dan kodenya sudah terinput ya ke dalam kolom biskey Lalu sahabat masuk saja. Nah sudah. Tidak sudah nampak ya di channel NBT ini sudah terbuka. Dan kode biskanya artinya sudah bekerja. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.